Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Diawali dengan tentunya videonya Abang Fatih yang makin hari makin lucu dan sangat menggemaskan Apalagi persahabat ya dengan tentunya kebiasaannya Abang El selalu ngemil Alhamdulillah selalu mendapatkan kebahagiaan dari Lesler Valley Terutama Abang L yang selalu dirindukan oleh warga Konoha saya selalu untuk Abang Fatih, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan dan menjadi anak yang saleh. Amin. Berikutnya persahabat ya, pastinya warga Konoha bahagia ketika melihat idol kesengan kita live. Persahabat ya live bareng di TikTok. Alhamdulillah kebahagiaan full didapatkan oleh kita semuanya langsung dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini part kedua Prasabati ya. habis maghrib lanjut nih Idola kesengan kita Lanjut live bareng di tiktoknya Papa B Namun di sepanjang live Papa Bilar emang bucin banget kepada Bunda Lesti Kejora Bunda Lesti Kejora pun memang penampilannya sangat cantik banget Sampai Papa Bilar aja gak berhenti meluk dan cium Bunda Lesti Ini Masya Allah banget Prasabati ya Ada aja tinggal laku yang selalu kita bahagia dan selalu bikin ngakak banget ya dengan kekiutan Leslar dengan keromantisannya Masya mudah-mudahan selalu seperti ini selalu memberikan kebahagiaan untuk banyak orang kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh Kak Rus, dunia hanya milik Leslar, kita semua ngontrak sini bayar kalian katanya tuh bersahabat ya du, Masya Allah, emang dunia ini hanya milik berdua saja bagi Lesti dan Rizky Billar semuanya itu ngontrak persahabat ya Ini Masya Allah Komentar pun begitu banyak diberikan di antaranya persahabat dari akun instagram Nurus.saydah.7 mengatakan Tadi ada yang komentar Hanya Leslar yang nonton live tiktoknya paling banyak wah wow, rebukti banget persahabat ya Leslar live di tiktok ternyata menontonnya Itu paling banyak dari yang lain ini suatu kebanggaan juga. Begitu banyak ternyata orang-orang yang menantikan kehadiran Leslar. Wow, luar biasa. Apalagi di momen selanjutnya ya, Sahabat, ya. Ini momen yang sangat benar-benar membuat warga Konoha pun baper, Prof. Sahabat, ya. Ketika Papa Bilar tak berhenti mencium Bunda Lesti ke Ciora. Saking wanginya, Prof. Sahabat, ya. Buddha Lesti dicumi, dipeluk. Aduh, Masya Allah, Babi emang benar-benar bucin banget, ya. Kebahagiaan pokoknya full didapat oleh kita semuanya. Masya Allah, luar biasa adalah kesayangan. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan, selalu dimudahkan dan selalu dilancarkan. Amin. Namun begitu banyak juga persahabat yang tanggapan dan respon yang diberikan. Di antara dari sendal putih bilar. Salfok sama wajah bunda yang Masya Allah cantik banget. Nggak heran. Papa dan Abang bucin banget. Tuh, persahabat ya saking cantiknya. Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Hartini Ahmad 79 Mumpung si El nggak lihat puas-puasin Papa cium Bunda antar. kalau El lihat pasti nggak dibolehin katanya tuh. Mumpung nggak ada Abang El ya. Puas-puasin tuh. Papa Bilar ciumin Bunda Lesti. Aduh, kesel ini. Live terbaper banget yang tentunya kita lihat nih. Luar biasa. Kemudian juga selanjutnya, persahabat, ini ada momen yang penting membuat kita pun ngakak bahagia. Selain keromantisan, kekiutan, kegesrekan pun, persahabat, yang selalu diperlihatkan oleh Lesti dan Rizky Bielar. Ini lucu banget, persahabat, ya. Hanya masalah gift saja, tentunya bagi Lesler pembahasannya langsung ramai. Ini luar biasa, persahabat, ya. Ngakak banget sampai nggak tahu gift. Dulu, pada kemana aja nih? Papa B sampai membuka baju. Tukang sahabat, ya, di momen ini, Papa bila sampai membuka baju ini. Masya Allah, hingga komentar pun, persahabatnya begitu banyak juga diberikan. Salah satunya dari akun Kamila di Disitu mengatakan, "Astaga, emang lucu bisa-bisa nanti jadi viral gara-gara panda nggak ngerti gif, padahal mereka di TikTok followersnya begitu banyak, tapi nggak pernah digunakan selain buat pekerjaan atau promosi karya-karya mereka. Makanya hari ini nggak ngerti yang dimaksud gif. Tadi Bunda Lesti juga tanya ke Sania, apa itu kalau ada gambar kereta? Nggak paham tuh mereka, padahal kalau yang paham sudah jarang banget mendapatkan itu. Masya Allah! Emang beda banget ya idola keselenggan kita Padahal followersnya banyak loh di tiktok Tapi masalah gift saja mereka belum tahu nih persahabat Yaitu bedanya Leslar Dumasial dengan tentunya kenaturalannya Dengan apa adanya mereka Mudah-mudahan semakin banyak dukungan dan doa yang diberikan untuk Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya juga persahabat ya informasi penting juga untuk keluarga kuno Informasi ini langsung dari Papa Bisa Live bahwasannya Papa Bi dan Bunda Lesti itu akan aktif live di TikTok Persahabat ya itu jadwalnya seminggu dua kali hari Selasa dan hari Jumat Persahabat minggu depan akan ada live kembali ini jadwalnya satu minggu dua kali ada baju hari raya juga nih Persahabatnya nanti yuk sama-sama kita support yang terbaik ini kabar baik dan kabar bahagia banget untuk warga Konoha. satu minggu dua kali akan Lihat persahabat ya, idul kesayangan kita live kembali Mudah-mudahan sehat selalu untuk oleh kita semuanya juga Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan, amin Untuk berikutnya juga persahabat ya, di live part pertama tadi sore Persahabat ya, ada informasi juga untuk keluarga Konoha Ini langsung disampaikan oleh pak Bi ketika ditanya di persahabat ya Oleh host, Kak sekarang ini lagi sibuk apa ah, sih Kak? pertanyaan pertanyaannya persahabat ya Jawaban Bapak B Saya banyak yang saya urusin sih Sampai sekarang nih persahabat ya Banyak yang diurusin oleh Bapak Apa itu pertanyaannya persahabat ya Kita lihat jawaban Bapak di sini Menjawab persahabat ya Untuk saya sendiri Sama untuk istri persahabat ya Ternyata Bapak Bilar ini lagi Tentunya ada Yang diurus mengenai karya Papa Bilar lagi sibuk ngurusin sebuah lagu nih ya semalam pun tentunya Bunda Lesti dan Papa Bi di studio rekaman dan Papa juga saat live ya menjelaskan itu lagi sibuk mengurusi lagu-lagu untuk istrinya Bunda Lesti dan untuk dirinya sendiri ya ada dua lagu berarti untuk single Papa Bilar untuk Bunda Lesti progresnya udah 80% kata Papa Bilar. Wow, sebentar lagi, bakal rampung nih persahabat ya. Sekarang kita juga mau bikin label tuh. Wow, ini kabar baik banget nih persahabat. Papa Bilar dan Bunda Lesti akan bikin label sendiri. Aduh, Masya Allah. Ini makin gak sabar banget nih persahabat. Ini kejutan yang sangat luar biasa. Selain Papa Bilar, tentunya persahabat dia punya banyak talenta. Tapi dia juga punya bakat jadi produser musik. Ini Masya Allah banget. maju terus pokoknya Papa bilar Hiraukan saja omongan di luar sana yang selalu mengiring opini, yang selalu mau dan yang selalu nyinyir Hiraukan saja tetap fokus ke depan persabati untuk menjalankan cita-cita yang belum tercapai. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Leslar selalu dilancarkan dan dimudahkan doa terbaik maksudnya selalu kita berikan.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 Thank you.